semua apa kabar jangan lupa subscribe channel papa aku terima kasih Halo guys film Dune telah dirilis di bioskop Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 Dune merupakan film yang mengadaptasi novel genre fiksi ilmiah populer dengan judul yang sama yang merupakan karya dari Frank Herbert yang dirilis pada tahun 1965. Bagaimana kisah selengkapnya? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kalian senantiasa mendapatkan update film-film terbaru. Ini dia, dia. alur cerita film Dune. Ribuan tahun di masa depan, di saat manusia telah berhasil menjelajah keluar angkasa dan banyak yang tinggal di planet antar galaksi, di masa ini manusia telah menciptakan kerajaan multiplanet yang dikenal dengan Imperium. Yang mengatur dan mengawasi saat itu adalah keluarga kekaisaran yang disebut dengan The Great Host, yang dipimpin Kaisar Paradis Empire Sadam Park. Ada sebuah planet yang dikenal sebagai wilayah yang paling berbahaya dengan gurun yang gersang, yakni planet Arrakis yang dikenal sebagai Dune. Namun, planet ini menjadi tempat perebutan kekuasaan antara anggota keluarga besar planet versus kekaisaran. Pasalnya, Dune adalah satu-satunya tempat di mana rempah Melech berada. Rempah ini terutama bisa digunakan untuk membantu menavigasi perjalanan luar angkasa sehingga membuatnya menjadi material yang paling berharga di seluruh galaksi. Planet Arakis dihuni oleh penduduk asli yakni Fremen yang mempunyai ciri khas mata biru karena terpapar oleh rempah. Di antara mayoritas pria Fremen terdapat anomali seorang pejuang perempuan Jenny. Yang diperankan oleh Zendaya. Pada malam hari di Arrakis, mesin pemanen mendarat untuk meraup rempah-rempah yang ada. Selama 80 tahun, eksploitasi melange di Arrakis ditangani langsung oleh Jose Horkonen yang dikenal atas taktik politik di bawah tangan dan jahatnya. Horkonen punya reputasi atas ambisi, kedengkian, kebencian, dan kebrutalan. Keluarga ini diperintah oleh seorang gubernur planet yang bernama Baron. Kaum Fremen sebagai penduduk Arrakis tidak senang atas keberadaan orang luar di Arrakis karena mereka hanya bisa merusak planetnya dan bersikap kejam terhadap Fremen. Orang-orang Fremen biasa melakukan serangan secara gerilya untuk menghancurkan mesin-mesin permanen millage di sana. Namun Fremen tidak mampu membebaskan Arrakis dari Harkonnen. Namun suatu hari dekrik kekaisaran yang membuat kaum Harkonnen hengkang dari Arrakis. Scene selanjutnya pada tahun 10.191, tanpa planet Kaladan yang merupakan planet air yang dipimpin oleh Ducleto Atreides yang memiliki seli resmi yang bernama Lady Jessica yang berasal dari Bene Gesserit. Bene Gesserit adalah kelompok perempuan eksklusif yang mengejar tujuan politik misterius dan menggunakan kemampuan fisik dan mental yang tampaknya manusia super. Mereka memiliki anak semata wayang yang bernama Paul Atreides, yang merupakan pewaris tahta bangsa Atreides. Paul sering bermimpi datang ke planet Arrakis dan bertemu dengan seorang wanita. Freeman Lady Jessica juga mengajarkan Paul memiliki kemampuan The Voice atau menyuruh menggunakan semacam suara untuk mengendalikan sesuatu. Scene selanjutnya, yaitu Atreides, kedatangan delegasi sang kaisar. Padis Emperor Sada 4 beserta pasukannya yang memberikan perintah kepada Leto Atreides untuk mengambil alih pengelolaan planet Arrakis dan Leto menyetujuinya. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan Duncan Idaho yang merupakan master perang House of Atreides. Dia menjalin persahabatan dengan Paul. Dia diberikan perintah untuk melakukan misi pengintaian ke planet Arrakis sebelum Leto Atreides dan seluruh pasukannya pindah menuju Arrakis. Paul menceritakan mimpinya kepada danukan Aidaho bahwa dia datang ke planet Arrakis dan melihat ada Aidaho di sana, dan dia melihat Aidaho tewas dalam pertempuran di Arrakis. Namun Aidaho tidak menghiraukannya. Selanjutnya tampak Paul berlatih bela diri dengan Gani Khalid, prajurit yang sangat loyal kepada Atreides. Dia juga merupakan salah satu mentor tarung Paul. menemui ayahnya, kemudian mereka berbincang. Ayahnya memberitahu tentang maksud sebenarnya Kaisar Sada IV memberikan pengelolaan Arakis kepada Atreides yang ternyata agar Horkonen dan Atreides berperang dan peperangan tersebut akan melemahkan Atreides. Karena keberanan Atreides menjadi ancaman buat Kaisar Sada IV. Oleh karena itu, itu memiliki rencana untuk beraliansi dengan Fremen untuk menambah kekuatan. malam harinya, Paul dibangunkan oleh ibunya Lady Jessica menemui Gayus Helen Mohiam yang merupakan guru Bene Gesserit. Sebelum menemui Gayus, Paul diperiksa oleh Dr. Yueh. Dr. Yueh adalah dokter kepercayaan kaum Atreides. Lalu Paul menemui Bunda Gayus. Gayus menyuruhnya memasukkan tangan Paul ke dalam benda yang disebut dengan gom jabbar yang menimbulkan rasa sakit untuk menguji apakah Paul manusia biasa atau memiliki kemampuan. Paul berhasil melewati tes dan Bunda Gayus pergi. Dalam perjalanan menuju pesawat, Bunda Gayus memarahi Lady Jessica karena telah melahirkan Kwisada Khayderaj, yaitu orang yang telah terpilih dari kepercayaan Bene Gesserit. Ternyata, Paul mendengarkan pembicaraan tersebut. Planet di Degaydi Prime, yang merupakan keluarga Harkonnen, Blues Robin, yang merupakan keponakan Baron Marabesar karena keputusan Kaisar yang memberikan pengelolaan Arrakis kepada Atreides. Atreides akhirnya sampai di planet Arrakis. Sampai di sana, kaum Fremen menerayaki Paul dengan sebutan Lisan Al-Gaib. Nama Lisan Al-Gaib sendiri bisa diartikan sebagai suara dari luar. Atau dalam konteks suku Fremen, Lisan Al-Gaib adalah sosok yang dijanjikan akan membawa mereka dari penderitaan dan membawa kebebasan. Setelah pergi dari kota Arrakis, Lady Jessica mendapat persembahan Chris Knight dari perwakilan Fremen karena menganggap Lady Jessica dan putranya sebagai Lisan al gaib Bunda Gayus mendatangi Lord Baron untuk memberitahu kalau Kaisar akan memperkuat Harkonnen dengan pasukan elit saudakarnya untuk menghabisi Atreides. Namun Harkonnen dilarang menyentuh atau membunuh Lady Jessica dan Paul karena mereka berdua dalam perlindungan Bene Gesserit. Lord Baron berjanji tidak akan menyakiti mereka dan Buddha Jais pun pergi. Namun ternyata Lord Baron memiliki rencana lain untuk membunuh keturunan Atreides dengan membuang Lady Jessica dan Paul ke gurun dan dibiarkan mati dengan sendirinya. Sementara pasukan imperial dari Kekaisaran Sada Empat tiga batalion sodakar bersiap-siap untuk menyerang Atreides di Arrakis. Pada malam hari di Arrakis, seseorang melakukan sabotase perisai kota dan melumpuhkan beberapa penjaga. Leto yang terbangun sadar keluar dari kamarnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia melihat wanita fremen tertusuk pisau dan tewas. Dan tiba-tiba, dari arah belakang, dia dipanah beracun oleh seseorang yang membuatnya lumpuh. Dan ternyata, itu semua ulah dokter Yue. Dokter Yue telah melakukan pengkhianatan karena untuk menyelamatkan istrinya yang ditangkap oleh Kharkonnen. Dokter Yue mengambil cincin milik Leto yang nantinya akan dikasih ke Paul dan Dokter Yue juga memberikan Leto gigi palsu yang di dalamnya berisi gas beracun yang nanti dapat digunakan Leto untuk membunuh Baron. Karena perisai kota telah mati, pasukan Saudakar dan Kharkonnen datang dengan mudah menyerang kota terjadilah pertempuran di sana. Jumlah pasukan, kaum Atreides pun kalah. Sementara Duncan Idaho dengan gagah berani melakukan perlawanan kepada pasukan Harponen dan Saudakar, dia berhasil membawa pergi helikopter menuju ke tempat Dr. Light nice kaum Fremen. Paul dan Lady Jessica ditangkap oleh nabuah Harponen dan dibawa dengan menggunakan helikopter. Dalam perjalanan, Paul menggunakan kemampuan voice untuk membuat prajurit membuka penutup mulut Jessica. Dan juga membuat Jessica menggunakan voice untuk membebaskan diri dan membunuh para juri Harkonnen. Namun, karena pesawat dilumpuhkan dari jauh, Paul dan ibunya pergi melarikan diri. Sementara itu dan Dokter Yueh dihadapkan oleh Lord Baron. Dan sesuai kesepakatan, Dr. Yueh akan meminta Lord Baron untuk membebaskan istrinya. Namun, justru Dr. Yueh dibunuh oleh Baron. Ketika Lord Baron mendekati Litu, Litu menggigit gigi palsunya yang mengandung racun dan menyebarkannya lewat udara pada orang-orang yang berada di orang itu pun mati seketika, kecuali Lord Baron yang terlihat sekarang. Yang sedang berlindung mendapat penglihatan tentang masa depannya. Dia ceni dan perang antara pasukan Atreides dengan Saudakar. Paul berkata bahwa akan ada perang suci yang menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah itu Paul histeris. Lade Jessica ibunya pun menenangkannya. Setelah itu ada radar yang memberitahu ada seseorang yang mendekat. Mereka pun keluar dari tenda. Saat di luar orang yang dekat itu ternyata adalah Duncan Idaho. Mereka pun menghampirinya dan mereka pergi menggunakan helikopter. Karena terjadi badai mereka berlindung ke tempat pos pengujian ekologi milik kaum fremen saat Paul dan Dr. Light Kenes berbincang di luar ternyata pasukan saudagar berhasil menemukan tempat terselundupnya mereka dan pertempuran pun terjadi dalam pertempuran tersebut Dan Galadhu akhirnya tewas. Setelah itu Lady Jessica, Paul dan Dr. Knight pergi melarikan diri. Paul dan Jessica pergi menggunakan helikopter untuk menemukan fremen. Mereka berdua harus melewati badai agar selamat dari kejaran Saudakar. Sementara Dr. Kneis akan melewati gurun untuk melaporkan serangan kepada Lancia. Lady Jessica dan Paul berhasil menggunakan helikopter melarikan diri. Sementara Kneis tewas sesaat setelah memancing Daihulu atau cacing raksasa untuk menghambat tentara Saudakar. Di tempat lain, Raban melaporkan kepada Baron bahwa Jessica dan Paul telah tewas karena masuk ke dalam badai gurun. Selanjutnya Baron memerintahkan Raban untuk menjual cadangan rempah dan membunuh semua Fremen. Sementara Paul dan ibunya setelah berhasil selamat dari badai, mereka dikejar-kejar oleh Saihulud, Namun akhirnya mereka bisa selamat dan ketemu dengan kaum Fremen. Mereka ketemu dengan Stilgar yang merupakan kaum Fremen dan Jenny wanita Fremen yang selalu hadir dalam mimpi Paul. Namun salah satu anggota Fremen yang bernama Jamis tidak suka dengan kehadiran mereka dan meminta untuk melakukan pertarungan dengan Paul. Setelah itu Cheney memberikan Christ Knife kepada Paul karena menganggap bahwa sebuah penghormatan apabila Paul mati dengan mengugang Christ Knife. Pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya Paul berhasil mengalahkan Jamis dan membunuhnya. Akhirnya Paul, Lady Jessica, Kenny dan bersama para fremen berjalan di gurun. Film pun selesai. Demikian alur cerita film Dune. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.